Papa, papa, papa, pak cik nak bertanya. Kamu pernah tak Ojol order tu dah banyak kan? Belakang masuk dia satu motor terwili. Banyak lagi. Banyak banyak. Apa apa pembersihan. Pernah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indy di channel Indy Teka. akhirnya kita sudah masuk yang keempat ketiga aja ya kompilasi lawak warung sepatu yang part ketiga aja ya sebelumnya kita sudah membuat yang part, part pertama dengan part yang kedua cuy. Korang bisa tengok di sini aja, cuy, ya. Part yang pertama dengan part yang kedua, cuy. Dan sebelum kita lanjut ke part yang ketiga, saya akan sedikit promosi kepada korang. Adik saya, adik kandung saya, membuat channel bantu, support juga adik saya, cuy, ya. Korang bisa bantu, cuy, ya. Dan Nama channelnya seperti ini, ya. Nanti saya cantumkan di sini. Korang bisa bantulah cik ya, bantu adik saya juga Supaya dia juga ya, sedikit bersemangat untuk membuat konten-konten Tapi konten dia itu lebih ke vlog Jadi kalau korang ingin melihat keadaan kampung saya Korang bisa tengok konten-konten dari adik saya Di situ memang memperlihatkan suasana yang ada di kampung saya gitu ya Sekali lagi saya minta tolong kepada korang Bantu di support cuy ya Bantu support adik saya Dan kalau memang suka DM video saya Ya bantu di like dan bantu di komentar cuy Kita cuman meminta itu saja Kita tak minta macam-macam lagi gitu ya Saya ingin korang support saja gitu ya Lebih ke support sih ceritanya cuy ya Oke cuy langsung aja kita tengok Yang part ketiga dari lawa Warung Sepatu Oke okay, cuy videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Alright guys welcome back to my channel so Oke okay. Episode 1 bahagia yang terakhir let's go Awalnya saya pikir sudah nggak ada lagi lanjutannya cuy. ternyata ada gitu. Ini sambungannya ini cuy. karena saya lihat dari thumbnailnya, uh, kostum yang digunakan masih sama gitu ya. Jadi bintang, ini bintang ini tamunya ini ada kan dua ya. Kaya. Ibu tunggal tuh. Ya masih Ibu tunggal. yang halal. Oh, tadi uh, ni pelakon tu. Yelah, yang aku pelik tu, engkau tuh. Cukup sifat, rupa oh, memang tak ada lah. Cukup sifat. Ah, motor pun ada tak bekerja. Apa malu lalu. <laughs> ya, JC ceritanya jadi pengangguran ya. Apa, saya punya kelulusan tu tinggi? Apa tinggi? Gua apa tinggi? Tinggi, tingkat lima dulu saya belajar. Sekolah. Iyalah <laughs> itulah. Sekolah. Tapi saya agak ini tak ada rezeki lagi. Nanti kalau tingkat ada rezeki lima. sampai saya kerjalah. Berani temju ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mau beli kolah ke? Nalisko. Nalisko. Ditanya. Ha. Ini baru sepatu ke? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Nak ambil order uh, yeah, tak, saya nak ambil order saya. Ha ah, ya. Yeah, uh, apa uh, tadi? Order aku kena 50 ini? dah siap. Ah, ke? 50. 50 keping dah siap ke? Tadi okay. dah kabur dah. Ini dah bukan 50. Grab atau tu? Tak mahu nak banci duduk dulu-dulu pacik boya kan. eh. Tak duduk dulu ya. Sabar Okey. Tu. Ini saya kenal ni. Ini yang viral kat Twitter tu kan? Ya saya. Ni awak perempuan. Awak awet pengantor, pengantor makanan yang viral tu oh, dia. Oh, delivery. Cek, cek, cek, awak dah sampai sini awak ya? Eh? Siapa nama awak? Nama saya Fafa. Fafa. Awak, kejap naik pak cik buatkan kejap ya. Uh -huh. Buat jemput-jemput ke? Jemput jemput ya. Ha? Buat jemput-jemput ke? Jemput, jemput <laughs> <laughs> Gantikan dah hantar ni aku benyek-benyek je lagi sepatnya. Oh. Dah lambat fiap, kan? eh, tahu, dah siap kan? Yang kalau letak tu macam cepetak goreng kau <laughs> tak? Cepetak. Fafah. Fafa. Fafa. Okay, eh nanti. Fafa, saya Fafa. minat betul lah nak tanya dengan awak ni. Macam mana awak boleh kerja jadi penghantar makanan ni? pada awak perempuan tau. Jadi perempuan ni bukanlah pahala untuk menjadi penghantar makanan. Asyik betul-betul. Pada betul. awalnya saya mula ni uh, sebagai part time untuk mencari duduk sampingan. Ha, masa hmm. saya mula kerja ni saya belajar. Uh, hmm. jadi saya macam nak dengangkan beban mak ayah. Jadi saya Ah wah, chill lah Oh, tak ah. nanti ah. tak tak ni. Melayu kan? banget bukannya si. Oh, ah ini mesti kasar orangnya ni ah, tak baiklah kawan-kawan dengan dia. ni. untuk lakilah takut nanti awak tak ada boyfriend loh. Saya lagi suka kalau orang fikir saya kasar daripada hmm. saya orang yang lemah. Oh, tak, pen, tak pernah ke kerja. Tengok macam saya. Relax. Tipulah tak pernah. <laughs> kau tak pernah contohkan to <laughs> diri kau, di tu sampah tak boleh buat apa. Hidupkan pilihan. Saya pilih hidup macam ni. Hidupkan pilihan. Itu pemalas. <laughs> malas saya malas. Kalau bawa motor ni, pilihan. tak kerasa takut. Itu ke pemalas. Kalau kata lebih-lebih lagi waktu malam kan. Tipulah kalau tak takut. Tapi ah, nak tak nak, kita kena buat jugalah sebab kita dah pilih kerja ni. Ya. Yeah. Uh, okay. Tapi tak ada kerasa nak berteman. Berteman eh, tu. Ni bukan konvoi. Ha? Ni bukan konvoi nak berteman. Ini kunca. Nak teman apa? Konvoi je lah ramai-ramai. Aku tanya jangan marah. Aduh. Oh. Itu pun nak marah? Soalan dia lah betul. Dek, kalau roti ni tukarkan chewing cuinggam boleh? Sebab <laughs> anak mata pakcik nampak tadi macam cuinggam gum tu. <laughs> tak marah ya? Nak tepuk tak? <laughs> ah, ya nak tepuk. tepuk. Uh. Bukan bukan. <laughs> dia nak tepuk roti tu. Roti tu di oh. tepuk. Roti tu di Okey. Saya pernah lihat ini ya. Waktu scene yang gini. Tapi saya nggak tahu kenapa Jeb bisa ngomong minta tepuk gitu ya. Ternyata itu maksudnya ya. Ya Allah. Eh. Hey. Oh, oh, ada ini lagi. Ini jawaban saya, kawan Jeb beri sekali dengan saya. Oh yeah. iya Siapa nama? Nama dia nama Syahrin. Syahrin. Oh Syahrin. Oh, ini, ini ini, juga pernah saya lihat tengok waktu kompilasi warung sepatu cuy. Oh ini yang pertama ya. Ini tangannya, uh, mohon maaf ya. Apa namanya cacat cuy ya cacat ini cuy tapi dia bawa motor gitu. bawa apa? Motoris gitu ya. Ke mana? Baik. Nak makan apa nak? Eh order nasi ayam. Oh dia nasi ayam. Yang tadi ya aku kecil lupa tadi. Kecil buat kecil buat. Tok, ini pun viral, tu. Dia bawa motor. Ah dia maksudnya tangan dia tak ada tapi dia boleh antar makanan naik motor. Ini orang viral ni. Kawan aku je bawa motor pakai kaki je, relaks tak ada pernah kawan makan kaki? Belum, belum, belum. Jadi, Sarin minta ma'lah kan. Abang ni nak tanya juga. Macam mana bot motor tu maksudnya? Ya, ya. Nak pulas tu macam mana? Oh ini menarik je macam tu. Macam belai. Tak maaf nak berkongsi, kalau boleh nak berkongsi cerita sikit. Macam mana keadaan Sarin boleh jadi macam ni? Maksudnya pada kecil ke atau terlibat dengan kemalangan ke? Dia macam terjadi lah, terjadi. Terjadi Otober. Tapi bukan Otober, dia tahun 2003. Tahun 2003. Kenapa tu? kena bom. Uh, Hah? Kena bom. Kena bom? Ah, tahun 2003 depan penjara Sungai Buloh. Macam, macam mana tu, tu nak? Boleh kena tu nak? Masa tu umur saya 9 tahun, cik. Oh, 9 tahun? Ah. 9 tahun? Eh, 9 tahun saya kena, masa tu umur saya 9 tahun. Saya tak tahu tu bom. Saya ambil bom, saya ketuk. Oh, so, saya kena pada kecil. Dia dah biasa lah macam, macam orang biasa. Fikir macam orang biasa. Umur umur berapa? 9 tahun. Ui. Dia budak-budak masa tu. Yelah, lepas oh. pegang tu, meletup. meletup? Saya ketuk. Awak tahu tak siapa yang? Tunggu tunggu tunggu tunggu bom apa itu yang diketuk? Kalau granat, granat yang bisa ditarik gitu pelatuknya gitu ya. Kalau granat ya bom apa sih? Ditumbuk langsung meletuk gitu ya. Wih, sampai hilang cuy. Saya kira tadi itu tragedinya itu memang ada pemboman di Malaysia dan bukan ternyata ya kayak kecelakaan ini sih ya. Tidak masa tu. Bila lepas oh. pegang tu, meletup. Meletup, saya ketuk. Dia ketuk? Awak tahu, tahu tak siapa yang letak bom tu kat situ? Tidak tahu. Tidak tahu, tahu, tahu. Dia jumpa. Tak hanya jangan marah. Pasal mula-mula Mula Mula Mula mohon kerja dulu, ada jenis tu tak? Ada, ada, ada, ada petikan kan tak? Tak ada. Saya masa kena tu, saya punya macam FM tu. Uh, dia pernah tengok saya jugalah. Oh, Jadi pernah tengok lebat motor apa semua lah. Aitro jadi minat tu nak dengan sendiri. Jadi kalau kau nak cini, eh, cini. <laughs> bagi tahu lah kan? nak bagi aku... lu <laughs> lawakan <coughs> klasik tu. Gitu. <suk> hey, minum lah, kena kena kena kena kena kena kena <suk> kena kena Minum dulu, kena Minum, kena kena boleh minum. kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena Ambil lesen motor macam mana ya? Eh? Macam tu lah, eh tak? <laughs> Kelacar <Asyik laughs> <laughs> juga <laughs> ya? Ah, tu macam tu Saya pergi kedai pulang. Kedai <laughs> oh boleh kedai? Eh. Lesen terbang ke? Saya pergi sekolah tu lah. Perang oh. mandu. Oh, sekolah mandu. Tapi maksudnya ada tak uh, JPJ tu tanya tak? Maksudnya yes, macam so turun di set macam... Eh hey, awak tak boleh ambil lesen sebab tangan awak macam ni Bila tak? Bila macam tu, tu juga ada seorang ambil roda tiga kan? Hmm. Macam... Oh, oh roda tiga. Oh, oh, dulu pakai yang roda tiga. Saya eh, dulu tak, lesen motor pun tak lepas. Saya masa tu buat motor tayar satu. <laughs> tak boleh <perlu> jalan. <laughs> tak Ada tak pengalaman-pengalaman yang tak boleh lupakan sebagai pengantar barang ni? Dia berjumpa hantu ke? Minyak habis. Minyak habis? Wow. <laughs> Minyak <laughs> habis. Minyak habis dah? <laughs> ha? Minyak. Bukan jauh. Dia cerita. Oh, iyalah, Apa? Bisa nyambung aja ke situ, ya. Minyak, miss, chicken chop, Vienna. Aduh, jem, asli nih, asli spontan banget, ya. Eh, iya, kalo nonton di dalamnya, aku ya buka dan kali orang minta-kata, kak, jangan interrupt. Kakak. Dia ada muti-muti cerita dia. Dia, dia, dia. Macam awak perempuan, boleh yeah. hantar makanan ke rumah orang. Yeah. Nanti tak ada orang macam lelaki kacau-kacau ke. Kacau ke. Yeah. Ah, kalau perempuan, ada. ya, takkan tak ada. Kan, tak ada. Eh, kalau ada, kita boleh report. Kau ni buruk. Tak kalau ada, pergi rumah dia, hantar. Bahaya ni. Dia ni bukan orang hantar makanan. Orang-orang kemas-kemas rumah panggil. Yang datang rumah kemas, habis dia kemas pidik apa? Oh, masalah. <laughs> itu tu betul. Ternyata benda betul ya? Tak ni bunyi macam menggurau. Tapi memang betul. Maaf cari cari dah kerja hantau makanan ni dah berapa tahun dah? Dua tahun. Dah dua tahun lebih. Lebih kurang macam ya? Habis orang tua bagi tak mula-mula awak kerja hantau-hantau makanan? Dia lah sebab nak bawa motor tu kan? Dia tahu saya minat motor daripada kecil lagi. Okeylah kerja hantau makanan. Kawan kawan saya kerja hantau santau. Tak apa? Kawan saya. Eh, apa apa? Di... santau itu apa ya? Kerja antar santau. Eh, buatkan doang makan-makan nah, dulu. Eh, kenapa? Tanya-tanya. Dua minum, dua bungkus saja. Eh, tak maaf banyak tanya ah, sama minum-minum dulu. eh Buatkan makanan sikit. Ya, ya. Ah. Saya belanja hari ini. Fafar dengan Syahrir ni, pakcik nak tanya sikit dah. Sebenarnya kerja sebagai penghantar makanan ni, sebulan berapa gamaknya koma boleh dapat? Diorang tak ikut gaji bulan pun. Dia oh. tiap minggu dia oh, sebenarnya... Uh, ikut order yang kita dapat uh -huh. patu dengan ikut kilometer yang kita hantar paling jauh oh, yang iya, pernah iya. hantar ke mana ada tak macam contoh daripada KL ke Perak ke adik sangat kotak saja paling asyik tidaklah ada cakap tadi makin jauh makin banyak jelah dia mati kering kau yang jauh banget kita nak tunggu pak ayah siapkan nasi oh ya lah pak ayah dia dekat ya Kena kena kena. Kena. kena, kena, kena. kena. Papa, Papa, Papa, Papa Pakcik nak bertanya. Kamu pernah tak bila order tu dah banyak kan? Di belakang, uh -huh. masuk dia satu, motor terwilih. Hahaha. Betul lah. <laughs> tak lagi. <laughs> Yalah, balik banyak. Dia buat apa? Bukit petersi. Pernah. Tak pernah. Kenapa kena, kena. kena. kena, kena pertanyaan seperti itu ya? Bayangin aja ya. Dia, dia bawa apa yang berat ya? Dia, dia, dia, dia, dia bawa macam ni ah. Ya. Maksudnya itu standing gitu ya. ya? Nanti, oh, nanti. oh iya. Kan. bawa motor hati-hati. berhati hati, -hati. Ya, hati, -hati ya. lah yelah, oh. betul, so, ya. Betul. Jangan lupa tail angkat. Nanti kau tak berapi nanti kalau so, <laughs> yeah. stand kau tak angkat kau nak berapi. <laughs> Tapi ada tak pelanggan-pelanggan yang mau oh, tetap annoying ah. Pelanggan-pelanggan yang orang <laughs> dia alamah. Apa lagu bangin je. Kenapa tak habis? Sweep enggak enggak <laughs> bisa tahan ya sweep itu. <laughs> Kita ulang di sini cik. Ini pertanyaan yang cukup menjengkelkan sih ya. Apa-apa. Pakci nak bertanya. Kamu pernah tak bila order tu dah banyak, kat belakang, uh -huh. masuk dia satu motor terwili? Alangnya <laughs> <tid> betul lah. Tak boleh nak alang lagi. Kalau dah banyak. <tid> Kalau apa, buat petugas Kenapa oh, tak pernah. penting? Oh. Kita buat apa, berhati-hati. Abang ah, berhati hati-hati, ya. ya. kepenting oh, lagi. Jangan buat stand angkat, nanti kau tak berapi nanti kalau... Stand <laughs> kau tak angkat, kau nak berapi. Tapi ada tak pelanggan-pelanggan yang orang cakap, Annoying lah, pelanggan-pelanggan yang orang kata, <laughs> aku <alamak>, apalah kebanggaan macam <laughs> ni. Pernah tak ada timu, timu pelanggan macam tu? Di mana? Pelanggan yang orang kata, yang kurang budi bahasa lah. Kadang-kadang jumpa di makanan, apa? dia mempah pintu. Loh, loh, loh. Pintu dia yang rosak. Ha Dia takut juga kan ni. Ha ha ha Jadi macam satu hari tu berapa trip yang korang boleh buat? Saya berapa pintu dah hampas. Berapa trip lah satu hari tu, maksudnya paling paling banyak trip lah? Dalam 15-20 macam tu. Oh dah banyak. 20-20. Banyak agak tu. Jadi kalau 15-20 tu sebulan berapa lah bersih dah dapat? dua lebih. Apa? Tu, malas. Malas. tu paling malas. Paling dua malas. Bu malas tu. Bu ri pula muri. Kau punya malas berapa <laughs> <Malas>, dapat? <laughs> <tu>, malas tu malas. <laughs> berapa <laughs> ja. dapat? 0 lapu. 2000 berarti apa? juta 3. gitu ya. sekali lagi yeah. 2000. 200. 20. 200 buda lagilah. Ya. So agak-agak apa pula lagi kerja sebagai runner ni. Uh, saya sekarang ni kan uh, tengah PKP pun semua uh. kan? Uh, nanti bila dah insya Allah habis Covid ni uh. saya nak sambung belajar balik. Wow, kamu belajar pun. ambil bidang apa? Sabah? Saya masuk bidang solekan dan terapi kecantikan. Patutlah dah lawa. Oh solekan? Yeah. Ya. Ada lagi Ada lagi, <laughs> ada, lagi. <laughs> ada lagi. Kalau kamu tu dah memang dah betul bagian solekan, boleh kamu solekan bagi nipis sikit bibir batin? <laughs> boleh. Bibi, Bibi. batin tak solek. Operate. <laughs> Isarin, ya sajalah kan ha, saya nak tanya jugalah. Sekarang ni dah excellent lah. Eh kan. kamu tak aya tanya kerjalah, imaslah aku tengok. Saya <laughs> hey, juga dia. Saya nak naikkan semangat saya. Ini nang saya tanya-tanya tu, terinspirasi ni saya dengan dia. Tak mainan ni semangat. Kamu naik motor ikut cari kerja dia. Dok merakam. Senang belak. Itu masa antu-antu time buka puasa, pernah tak time-time tu time azan dah buka? Ah, pernah. pernah. Pernah. Habis buka kat mana tu nak? Kadang-kadang belum Azam pun dah makan tahu. <laughs> <laughs> <laughs> <Boros>. <laughs> <laughs> Pada pukar tu akhirnya. <tuk> <tuk> <tuk> Jangan jujur sangat. Perkara <tuk> <Jangan jujur. tuk> <Jangan jujur. tuk> biasa buat raya dia sebab kita orang daripada pagi sampai malam memang oh, akan panat, hantar delivery. Kadang-kadang <tuk> uh, penat, so memang akan terbuka awal lah kuasa tu. Macam awal kita faham lah kadang-kadang bukuan, <tuk> ada hari, hari cuti. Yang ni, <tuk> apa? Apa yang Bocornya sampai nak cuti? <tuk> dia. dia kuat ber berseluruh. <tuk> dia ber berseluruh. Ber Kerjanya ah, juga cuy. Tengah-tengah Azlan tu orang cakap, Melah makan sekali masuk rumah, penat tak? Oh dia ajak ya? Pada masa hantar tu rumah Cina? Oh. Aku. Nah, ada tak macam bau hangit ke apa? -apa? Ada bau-bau tak? Gada masa, bawa pula. Angkat, angkat, angkat. Ya oh, Allah. Tapi memang memang terinspirasi betul lah kan? Ada tak? ...nak bagi pesanan dekat orang-orang dekat -orang luar tu sebab kadang-kadang... ...santan -kadang dekat kau je lah. Bukan macam ni. Tak ada kat luar. Kadang-kadang orang <laughs> luar ni mandang sinis kepada korang-korang ni. Hai, macam papa nak dekat apa dekat orang dekat dekat dekat dekat semua yang pandang sinis sne kerja macam um, ini. sebenarnya orang yang pandang sinis kat kita ni adalah uh -huh. orang yang kita ni lebih pada dia. Contohnya abang oh. sendiri uh. Abang ni uh. tak kerja kan? Ah. Uh. Ah, <laughs> uh, so abang bincilah. <laughs> uh. Betul lah tu. Oh macam gitu eh. Ah, uh, weh eh. macam ya. gini tok, saya nak Manis ni. Mana sini lah belakang tu ada kebun sikit. Mak ada jamah durian. Apa nama maraih ni, kelik dia bawa rasa ni. Ada durian. Iya, ya, cari node. Dasiar dulu. Yang nasi, ya. boleh otocane jadi dah dasiar ya, ya. ya, ya, belum? Dah dah dah siap dasiarlah. Nah, bagi bagi kepada Papa ni. Mm. Hmm. ni. Sudah siap lah. Eh, terima kasih. Oh. ya. Oh. Ya, Terima kasih. Eh, baik baik eh, korang naik motor ya. Eh. eh, dengar kita nyanyi dulu dah boleh, eh, boleh. boleh. Boleh boleh boleh. Tidak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Oke okay, cuy, itulah tadi part yang ketiga cuy ya, part yang terakhir ya untuk episode yang kali ini cuy. Saya nggak tahu ya, kalau saya yang apa namanya duduk sebagai tamu jemputan di sini, cuy, saya nggak bisa menjawab apa-apa gitu ya. <laughs> saya masih tertawa saja gitu ya, dengan tingkah-tingkah mereka gitu ya. Uh, tapi di sini tuh benar-benar apa ya? Tetamu jemputan itu bukan semata-mata tegang atau gimana Memang penuh dengan ini ya komedi di dalam sini cuy. Saya suka program ini cuy. Tapi gak tahu kenapa jarang banget yang ini ya Jarang-jarang lagi dibuat eh Apa namanya uh, warung sepatu gitu ya Padahal ini bagus banget gitu ya Apa namanya memberikan pertanyaan kepada Uh, tamu jemputan dengan cara komedi gitu ya, banyak komedi jadi nggak ada apa ya istilahnya nih, nggak ada ketegangan nggak ada emosi yang berlebihan dalam apa namanya program ini saya suka gitu ya, saya suka banget banyak uh, apa namanya banyak komedi-komedi yang spontan dalam eh, apa namanya program ini cuy karena memang mereka banyak waktu untuk berpikir yang satu bertanya yang satu berpikir lagi saya suka banget ini cuy oke cuy dan mungkin itu aja cuy sekali lagi sebelum kita pamit korang bantu support ya adik saya nanti saya cantumkan nya di bawah gitu ya nama channelnya bantu support aja gitu cuy ya Korang bisa komentar juga nggak jadi masalah di video adik saya. nggak jadi masalah cuy. Saya ingin uh, korang membantu aja gitu ya. Bantu supportnya dengan cara subscribe gitu ya. Nonton video-videonya itu sudah cukup. Lebih dari cukup cuy. Oke dan saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang suka saya mereaksi video-video lawat sepatu. Korang bisa like di bawah. Like video ini dan komentar di bawah cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next, time. thank you next. Bye. Still go. I never ran no man, I still go. Go, go.